halo guys kali ini saya mau berbagi video tutorial atau cara service laptop Acer 4750 Oke okay. kerusakannya jika kita colok casan dia ini langsung mati casannya jika ada casan yang pakai lampu indikator itu kelihatan jadi Oke okay, sebelum kita mulai dulu kasih tahu cara servisnya Bagaimana klik dulu subscribe like comment dan share di bawah video ini ya guys Oke okay, jika sudah klik kita lanjut ke tutorialnya caranya sangat mudah guys ini kan lubang DC casannya dia melewati ini jadi kita dapat kasus seperti ini cukup ganti MOSFET 2 ini satu dan 2 ini biasanya ada satu 1 atau biasanya dua-duanya kena dan juga pada IC keramik 3 ini colok casan dia langsung mati casannya ini IC lamanya MOSFET yang lama ada dua dan ini keramiknya pecah juga Oke, jadi begitulah cara servis SR4750 ini. Ini telah selesai saya servis, kita coba untuk nyalakan. Semoga berhasil. Tunggu dulu, colok casannya. Oke colok casannya tunggu bentar. oke lampunya telah menyala oke ini telah menyala jadi demikianlah cara memperbaiki Acer 4750 kerusakannya seperti yang kita alami ini cukup sekian dan terima kasih guys mantap